Terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Ada kabar bahagia para sahabat, ya Yang mena alhamdulillah Untuk single terbaru Abang Rizky Bilar Sudah di posisi 3 trending para sahabat, ya. Tentunya ini pencapaian yang sangat luar biasa Mudah-mudahan selalu bisa diminati banyak orang karya-karya dari idola kesaingan kita Dan untuk musik persahabat ya Berada di posisi trending 4 dengan viewers 1 juta Luar biasa persahabat ya Kekompakan kita, kesulitan kita Yang mana selalu mendukung dan mensupport buat Lesti dan Rizky Bilar kita gaskan, bersahabat ya mudah-mudahan tentunya bisa trending nomor satu, amin ya robbal alamin. Berikutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan yang mana tentunya ini adalah momen potret kemesraan dari Lesdi dan Rizky Billar ketika semalam di konser Leslar pemimpinmu, bersahabat ya dengan duet bersama Lesdi dan terlihat sangat romantis, persahabat ya. Tampil memukau membuat kita semua para fans terpana dan terpesona. Luar biasa penampilan mereka, sangat luar biasa. Persahabat yang tidak lewat, tampil cantik dan risiko. Tentunya tampil sangat keren dan ganteng. Mudah-mudahan mereka selalu diberikan kelancaran kebahagiaan sampai menuju halal. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, para sahabat ini ada momo spesial banget nih ketika semalam di konser Leslar pemimpinmu Tentunya ini spesial banget buat kita semua para fans Ketika Abi Ramzi memancing Lesti dan Rizky Bilar Untuk menyampaikan tanggal akad resepsi pernikahan mereka bersabat, ya. Sebelumnya diumumkan secara resmi oleh mereka Abi Ramzi dengan kocaknya ya, Mengorek-ngorek Lesti dan Rizky Bilar Supaya cepat untuk menyampaikan tanggal tentunya sakral mereka persahabat ya akhirnya terjawab sudah tanggal tersebut langsung disampaikan oleh Lesti dan Rizky Bilar kita tentunya semakin bahagia persahabat ya mudah-mudahan rangkaian acara tentunya di acara resepsi pernikahan Lesti dan Bilar diberikan kelancaran amin ya robbal alamin banyak sekali tentunya momen-momen spesial persahabat ya dalam konser semalam tentunya haru Tangis bahagia kita dapatkan dari konser tersebut. Mudah-mudahan, tentunya kita semua selalu mendapatkan kebahagiaan. Amin. Ya Robbal 'alamin, berikutnya perselamat tedugahan dari Pak Yonatan. Ya, kita lihat aja ini, tentunya unggahan spesial Pak Yonatan bersama Rizky Bilar. Ini kayaknya pembuatan model video klipnya Bapak ya, luar biasa Tentunya, Alhamdulillah Abang Rizky Bilar dipercaya Bapak ya, untuk masuk Ke tentunya label Trinity Optima Production Kita semakin bangga Semakin bahagia mengidalkan Lesti dan Rizky Bilar Dalam postingan tersebut juga, Pak Yonatan Menuliskan sebuah kalimat caption bersahabat ya, tertuliskan Menghitung hari menuju pernikahan namun Rizky Bilar masih menyempatkan waktu untuk rilis single pemimpinmu Good luck bro, semoga semuanya lancar sampai hari pernikahan Dan si Nona manis, Lesti Kejara bisa menikmati surprise give ini Luar biasa para sahabat, ya Doa, support, serta dukungan dari Pak Yonatan Untuk pasangan kapal terfenomenal tahun ini Lesti dan Rizky Bilar mudah-mudahan dilancarkan semuanya Dan kita tentunya wajib mendoakan yang terbaik mudah-mudahan rezin dan bila selalu diberikan kesehatan dan selanjutnya juga para sahabat ya ada momen yang paling spesial juga yang diunggah oleh kak Nova di igas pribadinya kak Nova semalam mengunggah sebuah postingan Papa Daniel yang tentunya sedang husu, bersahabat ya, menonton acara konser Leslar pemimpinmu dan duduk di paling posisi depan, bersahabat ya, luar biasa. Tentunya Papa Daniel lagi melihat kemesraan kekiutan dari anak dan menantunya, bersahabat ya, luar biasa. Orang tua dari Rizky Bilar selalu mendoakan juga dan mendukung untuk anak tercintanya, kita doakan persahabat yang mudah-mudahan keluarga Leslar selalu diberikan. Tentunya kebahagiaan, kita masih menunggu kejutan selanjutnya yang akan diberikan oleh Lesti dan Bilar. Tetap bantingin channel ini persahabat, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru seputar Lesti dan Rizki Bilar. Mungkin ini informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih.